Halo guys, balik lagi sama gue Raffi di channel Raffi Kabiang pastinya ya Ya, kali ini gue mau bikin konten reaction, pastinya Reaction apaan tuh, video apaan tuh bang ya, mau di reaction Nanti kalian lihat sendiri aja, kalau nggak di thumbnail biasanya sudah muncul Jadi, pasti kalian udah tahu. So, sebelum masuk ke situ, belakangan ini Ini berhubungan sama video yang mau gue reaction ya Belakangan ini tuh banyak banget kasus Banyak banyak Banyak sekali Polisi terutama tuh Polisi kasusnya yang gak kelar-kelar Malah justru nambah Ada beberapa kasus-kasus lain Terus Rizky Bilar sama Lesti Kejora Terus Oh banyak banget ya Mamat al sama Politisi Terus Ya banyak lah ya pokoknya ya Tapi kali ini aku mau reaction video yang lumayan lumayan Bikin kalian bertanya-tanya pasti Ini pasti clickbait <laughs> so, Langsung saja kita meluncur ke videonya ya Tentang apaan sih itu Langsung aja kita meluncur ke videonya Ya yep, video yang mau gua reaction itu datangnya dari seorang stand up komedian Yaitu presiden stand up Indonesia ya Yang bernama Ajis Doa Ibu Pasti kalian berpikir ini Apakah Pak Jokowi mau mengundurkan diri? Apakah Pak Jokowi sudah mengundurkan diri? So, langsung aja kita meluncar ke videonya ya Sebelum itu kita baca-baca dulu dong Juta. Bentar ya sebelum masuk ke situ Kita lihat dulu orang-orang mengutip tweet apa aja nih Udah serius-serius dasar Aku terkejut Saya Luien, Iya. Ya Anjing, langsung aja kita reaction videonya ya. Bentar-bentar, bentar-bentar kita ulang ya dari awal ya videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajis. Waalaikumsalam Ajis, warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua presiden dari Indo Oke. Okay. Kali ini saya mau memberikan informasi kepada teman-teman semua, karena saya nggak bisa buat ngecek satu-satu. Nggak tahu ya. Dari yang gua tahu sih dia mengundurkan diri itu. Karena kebanyakan kasus gitu di kalangan stand up Indonesia, yang dimana dia ketuanya gitu, dia presidennya. Dari mulai Viko masuk penjara, Coki masuk penjara, terus siapa lagi ya? Ini terakhir ini Muhammad Al-Kathiris sama politisi, dan masih banyak yang lainnya sebenarnya. Di somasi, di apalah, di apalah. Saya ngerasa nih sejak saya menggang stand up Indo ini banyak banget masalah yang gak bisa saya tanggulangi ya ada komika yang terkena narkoba ada komika yang disomasi ada komika yang dihujat orang ada masalah dan sampai terakhir kasus yang menimpa komika dengan salah satu anggota DPR saya merasa itu semua kesalahan saya uh, karena saya tidak bisa untuk memberitahukan ke mereka ngajarin mereka jadi saya ngerasa nih saya enggak ngalah ya jadi di sini si Bapak presiden stand Up Indonesia ini ngerasa bersalah banget ya karena banyak anak buahnya yang tanpa disengaja ataupun disengaja ataupun yang lain-lainnya tersangkut masalah nggak enggak enggak pantas sebagai ketua saya ngerasa gagal Oleh sebab itu mungkin teman-teman akan kaget dengar ini tapi ya ini mau nggak mau harus saya lakukan apakah kita akan kaget coba kita cari tahu ya apakah kita beneran akan kaget uh, terhitung hari ini saya memutuskan untuk keluar terhitung hari ini saya memutuskan untuk keluar Betapa kaget ya, gue pas denger itu. Apakah selesai sampai di situ? Tentu tidak dong. Kita lanjut ya. Ya Saya udah mikirin. Saya memutuskan untuk keluar dari mobil ini karena mobil <tentu> lucu banget, anjing lucu banget, lucu banget saya memutuskan untuk keluar dari mobil ini, waduh waduh masalahnya tuh udah dibikin dari awal, setupnya tuh udah ini serius ini, kayaknya nih di dalam mobil sendirian terus kayak ekspresinya udah yang hopeless banget tiba-tiba kita ulang dikit ya kita ulang dikit ya Ya, saya udah mikir saya memutuskan untuk keluar dari mobil ini karena mobil ini mau saya jual nih ini adalah mobil Toyota Rush tahun 2015 Matic TRD Sportivo kilometernya sudah 140an ribu bangsat ya, kenapa jadi jualan anjing lucu banget lucu Toyota Rush Aduh anjing ya gimana ya memang ranahnya ranah komedi gitu jadi apapun pasti lucu sama dia nih Hal, itu tadi gue ngerasa udah serius banget deh para gue pertama kali nonton ini tuh kayak eh ini ini beneran gak sih masa iya gara-gara kayak gitu doang sampai sampai mengundurkan diri gitu apa terlalu banyak masalah yang kita juga nggak tahu mungkin ya kan soalnya gue lumayan ngikutin stand up sih lumayan ngikutin Komunitas stand up Oke okay, kita play ya 140an ribu ya wajar ya Mobil udah dari 2015 Tapi masih oke okay. Selalu diservis di bengkel resmi Silakan yang mau harganya adalah 180 juta yang serius silahkan DM Terima kasih Minggu depan 190 juta Hahaha <laughs> Konyol, konyol, konyol, konyol. Kita lihat ya, reaction orang-orang ya, patut ditiru. Berjiwa besar meskipun mengorbankan diri sendiri. Angkat topi bang, gokil, gokil, gokil. Semoga cepat laku. Semoga bisa sukses di luar sana. Ya gimana ya, soalnya di Akhir-akhir Beberapa tahun ini tuh Orang-orang uh, di kalangan stand up comedian Atau komik gitu ya Mereka tuh lumayan yang Meledak Bukan soalnya tuh Banyak mengisi Banyak mengisi apa ya Banyak mengisi acara gitu Kayak film, iya ada Di Youtube Banyak banget Di podcast banyak banget Sampai Ke, ke musik aja ada Jadi semua kalangan tuh Kayak ada Orang-orang komik gitu Orang-orang stand up comedian Dan Banyak juga air akhir ini Yang bikin-bikin kasus ya Bukan yang bikin sih yang terkena kasus gitu Tadi sengaja ataupun enggak tapi banyak banget Apalagi kalangan komika tuh karena mereka udah lumayan ngerajain Hal-hal udah mulai ngerajain apa ya namanya ya Udah mulai ngerajain Dunia-dunia kreatif lah Bisa dibilang gitu jadi sorotan banget gitu mereka ya jadi enggak bukan hal yang aneh gitu Kalau misalkan ada yang kena masalah terus jadi gede Kena masalah jadi gede Ya karena nama mereka juga udah lumayan gede gitu Nama mereka udah gede terus so, gitu aja lah ya video reaction kita kali ini uh, Lucu banget tapi buat pengaji sini lucu-lucu lucu banget lucu banget so, sekitar aja video kita reaction kali ini ya video gua reaction kali ini jangan lupa di subscribe, di like, di komen dan di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan jangan lupa di follow akun sosial media gua semuanya ada di kolom deskripsi. Kalian tinggal klik meluncur ke profile gua dan di follow. Thank you sudah menonton.